Lele lele, wae lele, wae lele, wae lele, Palam, lele, wae lele, wae lele, wae lele, wae lele, wae lele, wae lele, wae beter-beter ngaman orangnya lai hei peng 100 di dalam buuuuuh pas musisi sepi di dalam nih Oh, terus-terus menikuh buat tapi tarik mau otong kan danganpun aku nih halak deh jadi gua pas sombuk menikuh lewati hei peng Lepas pas menikuh lewati ah mungkin nanti nape pemberian ni tuan doon rejeki tau itu kan memikirkan lain jadi kalau kan? berapa karet itu tuh dia kalau pura-pura menggaruk pat kan terus be. dia kayak kebeg jangan orang yang berangga lewat mempercaya ini ini mani ku buat dian saya rakepek ah hahaha tidak mau kan ini jadi ini ku tinggal sudah berapa ini galon kan habis udah tiba-tiba lewat masa ada nah, bawaan arwah lain, hidung lewat bawaikan, bawa, dirokok mak, bang, uangnya ini bang, ini tong kan, ah uh, ah, uh. ulo ulo ulo ulo, baru niku, niku dikotong tunggu di bawah, tunggu kuku kan, ulo ulo ulo ulo, <laughs> oh iya bang iya bang, niku jadi saya sini tong, di di mana waktu itu, di di di bawah illa di mana waktu, makanya kalau taruh uang itu hati-hati bang Tokat. Oh, iya bang iya bang di kentong jadi saya iya ini bang ini milik abang ini rezeki abang ini ada dua uji sabung so, atau roki pas tengnen roki rezeki naraku kan yang alat oh uh, mau hati tuhan naraku habis tiba-tiba di koma toko roh masa ada janda. kan jodoh roh cari janda itu. mau ngapain bu Diku. Jadi, robot janda ini, Mas. Tadi saya ada kehilangan uang seratus ribu. Ini toh, gue biar dong kan? Ini naik, memang. Ini juga warna saya memangnya ibu lewat dari mana rupanya tadi? Ini kutong kan? Ini <tuh> saya dari, dari sini, bang. Ini nak. Oke, okay, ngapa sih bebek naik? Ini kubah buat tong. <tuh> iya, Bu. Tadi saya memang lewat sini, ikut kan. Jadi itu timbul di pikir aku. nampak bau, nampang nair pikir aki. jadi saya. Tadi aku lewat dari sini, Bu. Memang gak ada aku nampak apa-apa nikkon tong. Oh, ya udahlah Ya Bang. gak apa-apa, mungkin rezeki dia. Oh, lambung banget aku rezeki, rezeki, rezeki. Narak. Jadi saya tunggu ya kan? Lewat matang, lama tonga cik, sama tonga dulu je buku. Si gak mahai penghitong, si Oh, saraswi munaraku kan? Janganlah siap pitong roh aku. Aduh, kebek ku saraswi Tapi tadi ngontok tongku cik, aku roro gue deh. Hai, dijiru dompet tuh no, mahai dulu ni baru tapi, lama toh, Tinggal di sidak, kucur sama murai, dompeti, dipengal, mungkin adalah bersipu, purakan memanari, gepeng, jadi gepeng kiro, atau terusin gigi enak usia, lagi gigi enak makanan, audit, udah, gue belum songol, arole, beta matematik mati, gepeng sih, saras ribu